Sebetulnya pandemik ini terjadi nyaris setiap 100 tahun Tahun 1720 itu ada pelak Tahun 1800 ada kolera dari India Tahun 1920 itu Spanish flu Tahun 2020 mana. Jadi memang ajaib setiap 100 tahun ada pandemik Nah Jangan panik Sebab manusia itu punya sistem kekebalan tubuh Artinya dalam kondisi daerah yang sedang terjangkit wabah Konsep yang paling penting adalah menjaga kondisi fisik agar tidak dalam kondisi lemah Misalnya jangan banyak begadang, jaga pola makan, dan aktivitas sehingga nggak mudah capek Sebab kita mengalami penurunan imunitas dalam kondisi yang seperti itu Nah kalau imun turun, penyakit apapun pasti datang Iya kan? Ya. Apalagi kalau kita panik. Maka kepanikan membuat kita kehilangan akal sehat. Seperti kejadian di daerah kami, Simalungun. Beredar kabar seorang bayi yang bisa berbicara lalu langsung meninggal. Bayi itu kira-kira mengatakan bahwa besok virus corona akan datang ke sini. Untuk menangkalnya, orang-orang harus memakan telur rebus sebelum jam 12 malam. Sonta Seluruh orang heboh cari telur pada malam itu juga. Gila nggak Untuk menghilangkan kepanikan, kita harus banyak membaca. Sebab manusia biasanya takut dengan hal-hal yang tak kita pahami. Nah agar kita tidak lagi terjebak dengan hoax dan kita ketakutan terus, maka video kali ini khusus membahas tentang COVID-19. Udah banyak korban meninggal berjatuhan, bahkan dari kalangan medis. Ya memang biasanya gitu, karena obat penawarnya pun belum ditemukan. Ya wajarlah, tapi kan kita nggak perlu panik, yang penting waspada. Kalau obat yang spesifik untuk virus ini di dunia manapun belum ada. Belum ada, pak jadi walaupun di Cina, itu masih memakai obat-obat yang sebetulnya bukan ditujukan untuk covid Tapi memang ada antivirus, yang dipakai adalah antivirus untuk HIV dan ada ada juga yang memakai antivirus untuk H5N1 atau flu burung yaitu oseltamivir di persahabatan kita pakai oseltamivir dan yang pasti data dunia menguak bahwa korbannya banyak dari golongan lansia perdana menteri pertahanan orang Tulo Israel sendiri mengatakan bahwa virus ini sangat rentan terhadap orang tua sehingga beliau menganjurkan agar warganya berpisah antara orang muda dengan orang tua untuk sementara waktu. Is to separate old people from younger people. Cara mutasi gen Covid-19 berbeda dengan virus SARS, MERS, Bed cough 13 antara, dan virus coronanya kelawar, beda ya. Para peneliti dari Universitas Nankai di Tianjin, China, menunjukkan bahwa cara kerja virus ini sangat unik. Bahwa virus SARS-CoV-2 atau nama penyakitnya COVID-19 Memiliki mutasi gen yang lebih mirip dengan yang ditemukan pada HIV dan Ebola Kemampuan virus HIV untuk mengikat sel manusia sampai seribu kali lipat Lebih kuat dari virus SARS Itulah mengapa virus ini lebih cepat menyebar daripada virus sars dulu karena virus ini menggunakan mekanisme packing seperti HIV, maka bermutasinya menghasilkan struktur yang dikenal sebagai cleavage type dalam lonjakan protein. Virus ini memanfaatkan lonjakan protein untuk menyambungkan diri ke sel inang. Tetapi biasanya protein ini tidak aktif. Mekanisme pembelahan struktur itu dipakai untuk mengelabui protein furin pada manusia. Sedemikian sehingga akan memotong dan mengaktifkan lonjakan protein dan menyebabkan fusi langsung dari virus dengan membran sel. Banyak para ahli yang membenarkan hal tersebut, misalnya para ahli yang dipimpin oleh Profesor Li Hua dari Universitas Sains dan Teknologi Huangzhong, eh, Huazhong atau Huashong di Wuhan, provinsi Hubei, melalui studi lanjutan yang didasarkan pada pengurutan genetik. Ada juga yang menyatakan hal serupa dari negeri barat, seperti ilmuwan Perancis Etienne Decroly di Exmercel University, ini, yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Antiviral Research pada 10 Februari lalu. Lalu bagaimana rencana tim medis menghalau virus ini? Para peneliti Cina mengatakan obat yang menargetkan enzim purin dapat berpotensi menghambat replikasi virus dalam tubuh manusia. Obat itu termasuk serangkaian obat terapeutik HIV-1 seperti indinavir, tenofovir alafenamid, tenofovir disofroxil, dan dolutegravir dan obat terapeutik hepatitis C termasuk boseprevir dan telaprevir. Dengan upaya tepat maksimal, akhirnya negara yang pertama kali terjangkit Cina berhasil keluar dari krisis corona. Banyak orang yang telah sembuh Bahkan ketika kebanyakan pasar saham di negara lain anjlok Saham Cina malah naik 0,3% Negara kita juga harus seperti itu dong Ikuti himbawan pemerintah Apalagi jika sudah dalam status ODP, PDP Kita sebagai warga harus patuh mengikuti instruksi pemerintah dan tim ahli medis Agar mendapat perawatan, obat, dan penanganan yang tepat kita jangan ambil langkah sendiri, soalnya mereka yang paling tahu. Yang kita bisa lakukan adalah bersabar dan tawakal sebab seluruh dunia dalam keadaan darurat dan kritis. Maka sudah pasti ekonomi juga jatuh. Ya mau bagaimana lagi? Kita tunggu sampai wabah ini mencapai titik terangnya. Amin.